jumpa lagi bersama saya Doni dan di rumpun apa kali ini kita lanjut ya di bagian yang berikutnya di bagian yang ketiga masih dengan uh, di websitenya provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprov.go.id dan di kali ini kita masuk kembali ke halaman tentang ntt tadi nah di sini di sebelumnya kita sudah jelaskan secara umum ya tentang halaman ini dan kali ini kita akan membahas ini dulu ya kita ke sini dulu. Kita akan membahas tentang lambang daerah Nusa Tenggara Timur di sini ada logo provinsinya terdiri dari dua warna dasar yaitu warna merah dan juga warna ada warna ornamen kuningnya ya. Dan angka yang tertera di bawah padi dan kapas yaitu 1958 itu menandakan tahun berdirinya daerah ini menjadi sebuah provinsi. Nah ini di tahun 1958. Nah ada apa saja di logo ini kita akan bahas ya. Nah yang pertama adalah e, lambang Komodo ya. Ini kita tahu ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke Pulau Komodo ya belum melihat secara langsung tapi Uh, komodo itu merupakan salah satu binatang khas yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur, tidak dimiliki oleh wilayah lainnya ya di dunia, bahkan. Dan uh, komodo ini kemarin juga saya sempat ke sana, sempat diketemu juga di Pulau Rinca. Pokoknya, kalau yang belum pernah ke Labuan Bajo, segera ke sana. Kemudian yang berikut ya, dari yang dari yang pertama tadi ada Komodo. Kemudian yang berikut. Nah, di sini ada pohon beringin kecil ya di bawah komodo. Pohon beringin ini melambangkan persatuan dan kesatuan ya pasti ya. Yang berikutnya yang terlihat jelas juga di sini ada padi dan kapas ya. Nah, ada padi dan juga ada kapas. Nah, ini melambangkan uh, kemakmuran. Sedangkan uh, yang selanjutnya tombak. Nah, ini tombak ini ya kalau teman-teman lihat ya di sini Tombak ada juga tali di sini ya, khas tombak ya. Nah, ini tombak melambangkan keagungan dan kejayaan. Dan yang terakhir yang di sebelah atas ini ada bintang. Nah, ini melambangkan ketuhanan yang maha. Oke, nah ini adalah lambang daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Dimana uh, logo dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memang dibagi ya, dibagi dua warna warna dasarnya yaitu warna merah dan yang kuning. Dan juga 1958 ini merupakan tahun berdirinya daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ya, artinya menjadi sebuah provinsi. Oke, nah ini teman-teman bisa melihat di sini dan di setiap provinsi juga di Nusa Tenggara Timur juga memiliki simbol atau logonya tersendiri ya atau lambang-lambang dan artinya sendiri. Nanti kita akan lihat uh, setiap provinsi, setiap kabupaten ya maksudnya, setiap kabupaten itu uh, punya simbol logo daerahnya sendiri. Nanti kita lihat di rumpur Rampai edisi selanjutnya. Oke kali ini mungkin sebentar saja ya tentang lambang daerah Supaya teman-teman uh, bisa mengetahui juga arti dan simbol dari lambang daerah kita Nusa Tenggara Timur Oke itu dia tadi ya Rumpur Rampai kita bahas singkat saja ya Tentang lambang daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Semoga ini bermanfaat Jangan lupa ya untuk nonton juga Rumpur Rampai edisi selanjutnya Bye bye I <laughs>